Oke, okay, blue team eliminate. Oke, okay. oke, okay. tapi masih ada orang nih harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, harus, Itu satu lagi tuh yang biru. Makanya. harus, Tembak. Kena. Oke okay, kena. kena Kasih hidup. Oh iya, Masih hidup. harus, harus, hidup Ya, ini orang malah bunuh diri kan keomplak itu tim kenapa suka bunuh diri sih ya iya hidupnya kaya ke teroris bener tidurin <laughs> mulu itu yang biru dong apa sih di dibom astaga aduh. timnya bodoh. Gua diri mulu Jadi yes. tim biru Eh ente biru Ayo jauh Jerapin Astaga Kenapa sih Kita semua mau mampir Mampir Bye, Ya ampun, ampun. Kok gak jatuh dah Makanya yang merah yang bawah udah hancur Atasnya juga oh, hancur nih pengsek Aduh, ini semoga sempet deh tangganya jangan jorin dulu, please Chris. <tik> <tik> <tik> hmm. ah ini salah, salah oh Hah? Oh. <tik> eh, kan mau mau Hah? masa tidak ada bong. aduh lewat lewat lewat lewat lewat, lewat, ada obat, ada obat, ada obat, ada obat, ada obat, ada jatuh, hancur, hancur, hancur, hancur, hancur, hancur, hancur, hancur, <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Oke okay. Taponing niyo. Pera okay.